Cara mengkoneksikan scan IR3245, ya kawan-kawan, ke komputer pertama kita buka dulu komputer kita, ya. Kebetulan saya sudah ada software Canon-nya, ya, mesin fotokopinya. Jadi, tinggal download aja, tinggal install aja. Ini ada color network Scanner. kita pilih driver 32 bit kebetulan komputer saya 32 bit ya 32 bit oke okay. kita pilih langsung setup nya ya setup up dua kali yang masuk dia seperti ini ya english bahasa install Gak lama dia. Ya, udah muncul. Kita klik aja yes. Setelah itu next terus. Tunggu sampai beberapa saat proses installnya. Agak lama ya. Nah. Oke, setelah ini. Kita masukkan IP address. Ini ya dia minta IP address IP address ini IP addressnya dari mesin fotokopi kita ya kita lihat mesin fotokopi kita addressnya kita dari sini bin, lihatnya ya bintang ini ya bincit ini sistem network TCP please IP setting, IP F4 setting ya, jangan salah pilih. Nah, baru di bawahnya ini ada IP address. Oke, okay. inilah IP addressnya ya: 1921681112. Coba kita masukkan ke komputer kita satu sembilan dua titik satu 68 titik satu titik satu satu dua Oke seperti ini ya maaf agak-agak manual agak-agak jelek videonya para maklum aja baru kita klik Oke okay. Oke setelah itu select scanner ini udah muncul dia ya kan kita kalau di sini kan kita nggak muncul dia dia harus muncul di sini ya kita coba kita share ini tombol yang share ini ya share for scanner on the network klik di sini ini ya tanda kursornya ini mungkin agak gelap muncul, baru kita klik share oke okay. kita tunggu prosesnya hmm. nah, ini videonya ini agak amburadul ya kawan satu megang hand, satu tangan sebelah megang handphone, satu muncul mouse. ini udah muncul nih ya di layar, kita klik ini, baru kita oke kan ini musuhnya pun payah gerak ini maksudnya. kita kan? ya setelah itu kita exit kita matikan komputer kita eh kok komputer <laughs> mesin fotokopinya hmm, tunggu beberapa detik 9 detik atau 10 detik ya 9 detik atau 10 detik baru kita hidupkan kembali tangan kiri pegang handphone maklum nah, videonya video amburadol tapi mudah-mudahan ini berguna bagi teman-teman yang membutuhkan aja ya ya kalau kurang bagus saya harap maklum inilah masih yang bisa diperbuat oleh dua tangan ini ini <laughs> ya, agak lama nih ya oke kita coba tesnya ya tesnya apakah ini berjalan dengan baik klik scan-nya kita online-kan kebetulan ini ya kabelnya udah udah nyambung ya. Ini kabel udah nyambung ke udah nyambung semua. udah hidup tanda lampu kuningnya. Coba kita dari Photoshop ya. Coba dari Photoshop Ya, video-nya agak ngawur ya. Layarnya pun agak ngawur. Kita coba dulu file. File kita coba, oke. Okay. Import via spot. Start. Udah muncul ya, color network scan udah muncul. Klik oke. Okay. Tunggu. Kita coba scan. Oke nyambung ya kawan ya, Inilah Cara saya menyambungkan Mengkonekkan scan Mesin fotokopi 3245 atau 3235 Ke komputer Terima kasih mudah-mudahan ini membantu Teman-teman yang membutuhkan Walaupun videonya kurang bagus Salam dari saya Anak kampung